Jadi kue nak ora orang krono di pengira, tapi krono asik. Beb, klo nanti ngerasa nol, saya contoh pisang-pisang, nanti ngerasa nol. Jangan kafe, singa cipulong, nanti ngerasa. Misalnya ya terjadi, pulau tahajud. wono nanti tenan tahajudu nikmat ta pol, dia terus tapi nak. Berkilo klonu soren dilala sinau kitab bukhori bukori, tapi nabi ketika tahajud. Sama ente lo tempuhori kita, kita tahajud. Ta jinten nabi ora kaya sampeyan nak muji pengeran lan Kebetulan sore niku kula kula nambesinal tolong ridungane nabi ku Allahumma antaka yumsama wa al-an bi nuru samawati wal ardi munawwir hasil ajen nabi muji pengeran ya Allah jenengan sejogo itu Bumi niku makhluk yang lemah Sing muter-muter gak karu-karuan, naras sing jogoyo ceblo langit iku yo maklo sing ter sistem, naras sing ngatur gicoblo inobohayung sikus sama watival ardo nobo anda zula walain zalata in amsa kabumah min akadim mim fakti akhirnya nabiu mengucip pengirahan terus jenengan sing ngatur langit ngatur bumi sing jogo langit jogo buminya ternyata loh digadang sok ada fatiras sama watival ardo anta kukum ben afatikah ki makane ki gekal den ngangsing gambar wasik muji pengeran nah ketika tahajud asik muji pengeran ke rong turu kanjang wong penake muji pengeran koyone nek kok ditinggal la wong sebener rasane uslah mesti rasane paite ati apai te ter Ani koloni wu nggak nih sani kegejaran tadi, tapi orang tahu putus gue pangeran. Nanti gue lalu nggak usah nggak apa-apa, misalnya sering nangis. Oh, nak terus sinahu, kitab-kitab saya mati, saya nggak lama dong. Pangeran, pokoknya berduwe-duwe, halawatal, usul, diundang kok. Neng koloni suwon nggak tewas, saya nggak asih. Sengga tewas, halawat mandi. So, cuy, iba tewas, kok wuti gue pangeran wu. Polisi semua nggak gue ibadah itu yang manis. dah kau toh mal iman, naik mani iman butuh sini dah kau toh mal iman, roh rasane manis sih iman. gua ajaran nih kajin nabi salah, sen mangkun nafi, wajah tak halawat. iman loh cuma dari iman tapi ro rasane manis sih. jadi gue nih enjoy nyaman. tapi gue orang kayak gerakan sen wongkon loh si pangeran nanti, gue sen nanti wongkon loh si. ojekuman guyu, mari mati mati ini. Cukupan lali, brusong, mari song, wong ora koper, wong ora senang pengerang, terus, mestinya na esmani, man mani sing halawa, halawa, wong ora so mani sehibate, merkobut, tidak mari padahal ibadah tertinggi kuwat lagi na iman mesti seneng. apa nak Gusti, sayang Mari Sayang mari Tapi nak seneng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 ini sing langsing ceplok, cuma kalau penting kepengen ceplok, pokoknya sepuluh juta. Iya, itu jinirah kalah watan Muslim, abah. Lainnya Sidinari, nanti wanton tiang pidato tentang masjid. Cerita no repotin rokok, dah satin rokok. Merokok ngineg-ngineg-ngineg-ngineg, dua sat ngineg-ngineg-ngineg-ngineg. Oh, curi pon rokok, nanti murok-murok. Sidinari pas lagi, titimbari tiang sembidadu. Beliau beli, beli, kan Amir Muslimin. Taal ya kos-kos itu tukang cerita, tukang pidato di masjid. Masa ikin ali masiryo, ya? atak jizu anwasi masukin nih lah, ya? gue masuk, atak jizu anwasi masukin, jenama ngelem nyipati roko koi koi on roko yung makhluk seng jossap seng jossap, susah yo pokok nyipati pangeran, gue gak main ngelem roko yera tong ngelem, mestinya ngulang ngaji gue jamin ngelam ngelem roko yung jossap, sekali gue mung titsum romo anak selamat, kan seakan-akan roko yuhi pot seng Gue sekali-kali bisa di pangeran, Allah gua rohmat, Allah gua gofood, gua ngeluhin rokok, loh, iso diselamat, toh. Eh, gua itu anti dia jadi tangan rokok, dia jadi Tapi tukang gua kalem, wah, magic Kemarin, gua iso disomprit, tas Tapi gue yang asikina, nih, nanya omprit, perform. Faham, gue. Eh, nawa, enggak kesel, eh, nanti, loh, gimana, wah, roso kemarin, apa peror. BB bener. saya pemimpin Tapi Terus yang dekannya bidadar, bareng Tahu Menurut gue. Really. Nah aku rapatisah ceritaan roh. Nah, aku rapatau roh, yur rapen, roh. <laughs> <laughs> aku pengen roh. Bukannya mau imanan tapi tetap-tetapnya. Aku Soalnya aku ya aku. Ciasanya nak. Gua ternyata sebuah teori. Ciasanya teori dipoterno. Nah, semuanya kesehatan. Kalau tahu rapatau ceritaan ya misalnya kalau kita ngira sama persefia ya maksudnya ini nyifati allah ya misalnya begitu rokok panas ini panas rokok adum mate. allah lalu wong pun rokok nganti wes kayo arang isobenek syafati kamilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tuh iya dia ku ajaran dekat jenah jenah tapi ngajari kita untuk rokok tapi yang ngajari pertolong siapa Yongajari, Nangroko, Rawani Wong Iman, takul Ataros, sujud. Merekonroko, Rawani Mangandbato, Mangandawa, mangan Didi. yang ada di Sing Sujud, yang punya sikap hirung, Taborawa, Ani. Taborawa, Taborawa. sujud Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa. apa? Taborawa. Taborawa. asar sujud Taborawa. Taborawa. Taborawa. Taborawa.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 tapi jg nama-nama ini asalnya suci yang terjemahku diadu eh orang bekas suci, jadi orang gerakan bekas. Semua itu sebenarnya wabuku. Tapi kalau yakin maknanya sebenarnya nur. Kalau yakin, kalau yakin. Biar-biar di setiap orangnya jauh mata roh ini, bermu nyatias a nu baih bagi iman. Amin terus sembunyi. Nak kue sujud tembinder ini ya, tadi umur setahun ya, no, no. tangan umur no, no. tapi nak sujud tembora bender di pengiran pangeran di bender tentang masaru wong sujud. Ya, wong nak ara bender di ya. jengkal, nah, wong kan kalo manusia kayu nggak tau nih, nggak sujud kan? Gue deh, gua deh, terus kalo itu manusia nopo, kayu, nih gua masur, tenggali koran, wah ya tau, na gila sujud disebutin. sebutin. Uh, Walta Fatih terus. Youtowna ila akhirnya ketika diutus sujud, falayas statikon. Denewra kubah. orang kuat ora kuat ora itu ora kubah orang ora kubah itu ora kuat itu ora kubah itu ora kubah sujud. Mereka diminta sujud, tuh pangeran. Tapi ora kubah itu ora kubah tidak ora ora kubah itu ora tafsir pangeran. Gusti golo tentunya sujud. jajal tak jadi sujud, biar aku pas sampai sujud jengkat. Iku nopo fala? Fala nopo? Yes, tadi. Mana yang lagi yang mati tenang ya? Mana yang niku Tak sujud pun emang. Di lantai tentunya. Lantai saifi, saifi, saifi. Dia bener, dia nih buka terus kan. Gusto lo dihalu. Nyebel lo, anbu toh sidik. Iku gue sama kisah, mendorong semua Allah lumah koyo jogeman ora ngesano wong liya piye-piye nabi ngendikan umir tu anak segala sapati aljumu menu maksudnya itu standar ideal orang nanti taruhan sah atau tijak tidak bareng iso soke padha-padha dianu mbanta Gus jelas cara hadis nabi mutus wicitu pitu dadi batho yahten robaten tapi nabi nak ngendikan potensinya dua im masarat sah wae im masarat kamal paham ya kalau itu syarat sangat sekali gak memenuhi syarat jadinya orasa. Tapi soalnya maksudnya Nabi itu mau afdol dia, syarat itu idh. Artinya lah sesuai itu mau orang afdol tapi tetap. Saya waktu baca Nabi congko enak sholat itu siwakan safe. Apa nak orang siwakan sholatnya? Congko enak sholat itu ngaduri. Kalau pun araridkan terus. Oh Nabi ganti kan gak sujud yang gua gua itu. Apa nak salah sidik terus? Orasa orang mesti kadang berdaya nabi kok orang mesti ngangkut, sah orang sah tapi kamal nolong, paham ya? Paham sih rumah sudi. Jadi tapi gue aman, lah suco yo, anggota itu, mesti saya ya artinya dia mesti saya mesti sempur. Nah, tapi gue nak ambil uang beliau, orang sah gara nih rasa isowa maksudnya nabi pintu anggota usaha sempur sempurna ora syarat itu syarat-syarat ideal, syarat ideal. Masafi, jadi angger niat mereka dari nama lalimalu bina di niat, nih yang amal yang sendiri, akhirnya tetap tapi rasul ya, bodoh mungkin yang ya tapi tidak niat bodoh tapi kita itu di dalam ya kan? Ini yatiku, sarat sah. Dia Tapi niatu coba bayang, kok ngomong aspas ngomong di orang. Dia takbir punya, Masa nasi, kadang bemal Malah segigi fakir sarangnya, gua nggak ngalih awal, apapun, langsung mendekati jam lagu dia amat, sampe pikir ke samping pikir, was-was was, was, was, was pues, repot, malah repot orang mau ngomong, ini ya itu, Menghadirkan kalau Anda ini mau, sowan pengiran mau, soal tadi gue seringin nopo. Niat nopo caranya kostu set, muktaronan, Vivi, Lia, Gregoryus, niat Allah, Akbar, pasti gue posisi siap sholat, jadi gue nih gue jelingin. Niat niat, di Rosa, Rosa nopo. Perpion mati. Bon bulog kali ini malah kayak tadi, bolos won, misalnya kayak tahajud, merconek mati, halawat tau, pus, siga, gue eman, nak terputus ke pengiran, gue kan nak totali-talinya muji pengiran. Gusti ya ini ya Allah pulau marat, ya ini ya Allah pulau fasek, dulu ya kok iso mangan, rok rok meloti yang, meloti yang api an setahun, cari ngumpul apa nyolong 21000 langsung diusir, maka api aneh manusia terbang, tapi pulau pula balik maksiat, ya kok kebetin jinan usir gengku mini jenengan, pulau isek mana, gesek payu rapi, ya kok isi omong udang pulau kusta, maturnumur Gusti, maturnumur, semua busku enak yang ngono, terus kue turukan kak, seneng perkarane roh rasane nih, kala watau, khusus wase dan, ulo sering kala Gusti, tapi uang di tetep Gusti, Gusti, Senyaman telur dua, apa ya? lah, dari kau. dari kau, kau, saya kau, kau, itu kau, kau, kau, kau, kau, terkenalannya kau, kau, sekali kau, kau, aku mau kau, aku kau, tak kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kan, kau, kau, kau, kau, kau, kau, Tengahnya serah dikoreksi, seratus misalnya mau dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus kan siji dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, tapi yang seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, seratus dikoreksi, ong salah ora kono. Ko pangerané mung duwé sunah nutupi atè wae. Pangeran disunah ora nutupi. Wes sami pangeran ngono terus kok turu kan ya ora enak. Merga roh alawatul uslah mesti ora seneng maroro tau ati. Wong ngeroh manisé uslah mesti ora seneng. Paite koti-koti. Faite keputus kabeh. Lan kudu suwonan tahajud sing seneng. Akhirnya, agar rapati gini, buju, mon, dunyo, dunyo mursai, aku ngerawat seneng Ini dua wujud, terus dulu. Istimewa, terus jangan pengurus dunia. Kalau tidak dunia umur saya dikit, berarti kagak aku nak turun niat loh, kalian tahun diku sing kapasitas jeruk susah atawa pengen ra jelek. Sak ora di dan aku harus kasih kiri, wotok caci, wotok dosen mentaji. Anakku gak anak golo bisa Orang gak pah, yang apa? Eh, mentor. sing Gue yang ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Cinta tajud ya oke sing turu gitu kok oke lama kau mengulung turun krono kau aku papan jenus daplek tuh kita orang kita orang turunnya permangan warak legen terus itu raka krono halawatal bus lah krono kecapean mangan terus parah pulon gak ada dugaanin nasi kita hujut nah sama raper jauh ya boleh itu kita bukori itu kita Kau orang cengkih turun, masya Allah, memang gak dinafikan. Jadi, mau menguji pangeran antar kayu musamawat sebelati, antar nurusamawat juga. Mau menguji pangeran jenengan sing jokolan itu, jenengan sing madamnya itu. Terus antar nurulani itu terus. Mau menguji dia kaktus yang senang nabi, neraka berjalan dong. Buang nasi nabi tenang, dia nguak nguak ciri rasa berjalan. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, pohon, muji terus antar ibsiu bahol di antamis bahus terus jajal pas-pasan ya ya Rasulullah Rasulullah selawat tapi percaya tapi lama itu rono Eh jajan lagi gede yang nabi agak samsung, anta anta di anta xihu, alkohol di anta misbagus, subuh liana pis, alam alika, yoyo jahat, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, tapi yang morong yang ta'fir ta <tuh>, ya, kan terus muji sampai berlember-lember lagi nyelipno kepentingan ideologi ya Rofi Bill Mustafa balik makot. Nah, lagi penggemar bercamu apa lagi Kau Boyo jeng ngono, urip iku ya Nabi Nabi jeneng Muhammad jeneng Awas Muhammad. Cekiro sawan atan. Ana yen ono katisatis ngono, wong sing jenenge Muhammad jare awak sak panjeneng dudu. Mestine wong jenenge Muhammad ku nek dijiwai tenan neraka radho ya mergo berbau wong sing diparing disayong awak sak panah. Mane jare burdah, jenenge kan Muhammad Al-Ghushi, apa Muhammad? Aku yakin mebus warga neraka radho ya. Fakdaliti timatan mergo betas Muhammad dan wa. Mergo aku wis duwe perjanjian be pengen. Jenengku tak jenakno Muhammad kasip pengera. Mau seorang menggunakan ini rujuk dengan kekasih, karena mas kadung triler, mus orang mau orang Mustafa, Muhammad, jadi itu. Malu Muhammad itu Mustafa itu sifat kebesaran nabi sedih bilang. Jadi Must Muhammad orang mau, Mustafa itu K R. Orang di mana, jadi ngomong soal Mustafa mana nopo sedih bilang, tapi Mustafa. Tapi ya, oleh Wong Sentengku, Wirulah rapopo Wong Sentengku, Sentengku Wong Berontok? Ibu, berita dari Nanggawang Pangeran tuh, malam tadi nggak biru sampai mau jeneng Muhammad tuh, jaminan proper. Fainali di Matan, minggu kita, niat di Muhammad aku di Perjanjian, BP Pangeran, saking senengku neng kekasih, jenengku tak jenang. Muhammad orang takut protes, pokok dia pas lahir jenang awak, Ikiwi, lahir Soho, dan Soa, ya Nah ini si Fina uma masuk, termasuk karamatik beliau, sanggeng senengin Nabi gue gu nyentak mungkar sering gigi di tiang-tiang alim. Serasa takut kita penti, boh yang alim-alim pun sedih. Oh, si Fina alim gu, sanggeng penasaran aneh orang tua. Oh, ngono neng tuh. si kan usil tuh tiang tua. Oh, guang alim, usil. Oh, mau boh ngono neng tuh. Yang gerbang pisang tahi. Caca nyentak mungkar naik kereta. Sedih neng ya Allah. Iksif banget, urap kali muka Aduh, Umar neng, duh, ngono. manikanya ada orang penasaran, kok. Pas malasnya tiga trito, saya tinares di muka sofa. Duh, Umar, siap tempur. Aku koyo, panci, sing cek so baner, cek berpenampilan sanger, muka oh, langiran karena, oh, karena kota muangadi yeah. wajah si yeah. mana dia singgah sampai lu masang, boleh <laughs> Aku ibu conjolah tapi terus kasih pengiram, saya nak memadepi aku, lalu hilang, terus toko-toko balik terus macam api terus, terus kinarik dan nyimpor lah loh, oh wataknya apa juga, ternyata biasa nyentakin tuh, jadi terus nolaknya malah nih kayak panjang mata mape yo terus nggak tidur buburan yang tuh yang seneng turu, alhamdulillah. Isna boh, turu hebat. Gusti sebagaimana rahmati jenengan dari yang pulau tenggurnya nak turunya nyaman rahmati jenengan gak akan terhalangi oleh intanasi, gak akan terhalangi oleh malaikat. Ini kuah ini makhluk jenengan setengah. Akhirnya karomah bimaku mati yo tetep Wah namunoi kondang tentang, si muka Safa tidur kacau, baca tuh buru, tuh yang tidur tuh. Menganih sebagai keyakinan rabbuna kau ru, kau puna bau semas takau mushta tanas jalur alai munmala jika Allah tak hafu iman tenang, senang mengeran tenang. Si malaikat nyambut gue, terus malaikat itu allah wah Allah tak hafu waratasan. Biar coba ti, biar coba ter, biar susah. Wah, disuruh pilih canda dilatih, kuntung. Coba malaikat, nahnu aulia, wufil, wufil, hayati, wufil, ya, wafilasi. Aku zaman pining dunio, ikuis, kancaku. Pining akhirat, yo, tanya ke ro nongo ngalim, wali, mungkin malaikat kuat. Mas deak ragi, wius, disenangi, memang. Kono wali, kok wuti mati, wuti akhirat, wuserapati wali. Kau mesti ini, wala tafofu. Wala. SI terdaftar wali atfal Atfal, atfal atfal Ayo atau pain anggonku sakam ni albut wali ulama iku iku ini kota Ya Allah, bermata, Allah, bawa ngeges, roh tiya bawa bandu, soalnya sama, ya, nah, soalnya kan nabi, soalnya nabi, saya kadang mau, bakas kasi, pri, cukup-cukup, roh, bau nabi, bau karna mikir ya, apa ngarep Nah, ini <laughs> yeah. ada anaknya, nih, tenan teman orang apa ya? Oh, <men." murna> <men> Iya, istirahat bawa orang satu, omel orang samar, cedera bakar, omel orang salomo, mares, omel orang dengan hati, hati ya, orang orang Guru lu ora atau orang sih. Oh, Imam Syibli, maklum lah sekarang cara saya cekeng nggak takut. bener Engson, tua Nazri anak. Wong pensoan pangeran lu coba di anak ini Ya, anak bayang ujugemah sultan pengiran di bodi, Ye, bayang nah, enak atau ya, nah. Ye, enak ya, nah. enak so. orang pak syarat bener orang ujuk Aku solatku ditombo, aku suangku loh otomani naik benderu kue benderu, kue namoni konon ujuk kue namoni konon aku. Poeng ngerasa ditombo, mereka usahangkeng api aneh pengen. Ya, terus dungane para ulama, dungane ulama, sakti waraikan di nabi. Allah illam ilam, ahlan anak, dua roh mata kak, para ahlun Jika saya tidak layak menggapai rohmat engkau ya Allah, maka rohmat engkau tetap mampu, tetap layak menggapai saya jadi kita untuk rohmati allahu akrono sholat kita memenuhi syarat orang, merkoh rohmati allah sing jembar sing mengangkat kita. Insyaallah allahu rumah ilam akun ahlan an ablu warohmataka warohmatuka dan antab rumah. Jelas ya, jadi kue nak sholat butuh yakin si Tapi orang kerono memenuhi rukun syarat, merkoh samping saatifatillah warohmati wasiat minashe, wa anam minashe ini lama-lama akan ya Allah indahkan ku hak wa kal, kal, haq, wa, wa siyaf. termasuk saya seneng Imam Sanusi Imam Sanusi itu, Imam Sanusi lainnya ya Allah Nabi Kekasih jenengan ada yang salah itu jeneng ada Mosok jenengan ngutus kekasih jenengan ponye pura jenengan dhewe ora dadi mental tukang nyepura. Kok aneh, ngongko jare iso nglakoni. udah dudu mau ngomong Ra jenengan sing ngutus nak ana budak kan merdekakno. Ra jenengan sing ngutus nak ana salah salah dibenerno. Mestine nak kula salah jenengan bener. Wong jenengan sing gawe aturan. Jujur to, ngomong pokoke sifate pangeran sing dadi syariat. Jenengan sing ngutus nak ana yuk tulung kudu jenengan tulung Mohon saat ini saya tulung jenengan ke dalam kuswara jenengan singutus, nak nakwantan tiang lesu kengen ke -keng. iman, saat ini kudu lesu ke iman wah adik ini, Allah yang Rasulullah itu tiga alasan untuk mengatakan Allah subhanahu inna ka amartana, ya Allah bifakir dikau jenengan singkutus, nakwantan buddha itu kan merdeka kefalak tahamal akopa, wama adrokan malakobah fakku. Ah, karena ya, jenengan ngutos budaknya kon merdeka songkok kesulitan, songkok kes, keberatan hidup. Jenengan ke tengah tengku hitam kulo, kulo tingkutu jenan merdeka, nong songon rok. Ibu baru ga itu mangsa rusuk teramatus dari torey kosong di sini. Jadi, dia ini yakin Allah singkat di syariat, ya Allah neng roso wo itu tentu jadi akhlaki Allah subhanakul. Nah, Allah ngutos dong nong salak, disebut berantimu sepuroh. Berarti Allah gampangnya puroh wong. Sana. Puroh wong. Aku dengar disini tadi, mau disini? Salus, salus, salus, salus, salus.